Dan dikir itu pintu surga yang paling mudah, kendaraan menuju akhirat yang paling gampang, gede pahalanya minimal enam setelah Al Qur'an. Jadi tiada dikir yang paling utama kecuali Al Qur'an, membaca Al Qur'an. Ya, yeah? dan bapak ibu tolong jangan sampai minder juga. Wisma sakui kan nggak iso mau Quran ane ngaji bi, kurati kongkon Insya Allah nggak tenang malah dipuji oleh Rasulullah orang yang baca Qur'annya brutal gradul dapat dua pahala manqara al-Quran wa yatata'atau fihi wawashakun alai ajron barang siapa yang membaca al-Quran tertatih-tatih terpatah-patah dan kesulitan dia mendapatkan dua pahala Masya Allah yang dikatakan oleh orang Jawa, moncone grotal gratul, dapat dua pahala, satu pahala untuk grotalnya, satu pahala untuk gratulnya, deh, nggak enak toh, makanya nggak ada alasan malu yo ngaji, dan ngaji seperti ini enggak insya Allah, dan masyaallah sahabat-sahabat dulu itu nggak ada malunya membaca belajar, ada yang masuk Islam itu tua belajar. Sampai ada yang ngadu ya Rasulullah, saya ini sudah mentok, nggak bisa lagi. Dengan apa saya sholat, baca. Subhanallah, alhamdulillah, wa ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wa la quwata illa billah. Saking sungguhnya ingin membaca Al-Quran. Zikir yang pertama setelah Al-Quran adalah sholawat. Wallahumma salli ala muhammadin wa ala dan muhammadin seluruhnya. Yang kedua yaa dzal jalil wal ikram. dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi wal ikram. seringlah kamu melafatkan ya dzal wal ikram. yang ketiganya adalah la, la illa billah terutama kita menghadapi masalah berat la, la ngadu sama Allah Pak jangan suka ngadu sama manusia karena manusia yang kita tempat mengadu kadang lebih parah masalahnya daripada kita cuman kita nggak tahu mendingan ngadu sama Allah dan kalau ngadu sama Allah jatuhnya ibadah kalau ngadu sama manusia kadang-kadang jatuhnya ghibah Duda. insyaAllah dengan la hawla wa la quwata illa billah ya Allah bantulah saya untuk menyelesaikan masalah ini la hawla wa la quwata illa billah yang keempat astagfirullah wa atubu ilaih astagfirullah wa atubu ilaih la illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin dan yang ke enam subhanallah walhamdulillah wa ilaha illallah Wallahu akbar la Haula wa la quwata illa billahil alin azim ini semua hadisnya adalah sahih dengan demikian murah kita pertahankan seperti itu <tuh> supaya kita punya bekal